Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia US terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.72864 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.72256. Sekian analisa forex untuk tanggal 11 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212